Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Wandi Arista Di video kali ini Aku mau share sedikit pengetahuan lagi ya Tentang bagaimana cara memasang foto Di wallpaper di buat kita Biar menarik Oke untuk lebih lanjutnya nanti Kita akan belajar bersama bagaimana caranya Untuk yang baru bergabung selamat bergabung Yang belum di subscribe, di subscribe, di like, share Dan nyalakan tombol loncengnya Terima kasih Oke langsung saja kita akan membuat wallpaper nya Di sini Aku mau coba pakai di star marker ya Klik Oke, kita langsung saja klik Star nya Di sini sudah masuk tampilan Starmaker Aku mau masuk melalui TM Family ya. Nah, sudah ada Family. Lalu kita klik yang tulisan pesan ini. Nah, Saya keyboardnya. Di sini keyboard masih yang bawaan ya. Oke, gimana caranya untuk merubahnya? Di sini banyak. Ada GIP, ada pengaturan, ada Google. Oke, kita klik aja yang titik 3 ini lalu kita klik tema nah disini jika kita mau menggunakan wallpaper yang ini kita harus download dulu artinya kita gak usah download dulu ya, kita menggunakan foto kita kita klik yang gambar tambah ini plus ya tapi saja nah disini kita masuk ke galeri kita kita tinggal cari mana yang mau kita gunakan oke, seperti yang ini kita posisikan dulu oke, berikutnya nah, di sini ada sesuaikan kecerahannya biar lebih terang kita terangkan dulu Okay, sudah selesai nah, untuk tampilan batas tombol ini jika mau berubah kita klik aja ini yang batasan tombol kita nyalakan akan seperti ini tampilannya jika tidak kita matikan saja terserah sesuai keinginan ya jika sudah begini kita terapkan saja langsung oke okay. jaringan lagi kita berubah nah, sudah berubah jadi foto kita sendiri ya oke okay, sekian terima kasih semoga bermanfaat dan yang belum subscribe, silahkan subscribe, pilih, share, silakan tombol loncengnya. Terima kasih. Selamat mencoba.